Selamat pagi, ini lokasi kita mancing guys, sebelum kita mancing kita awal dengan kopi dulu Pagi ini kita ngopi di lokasi mancing nah, Lokasi mancing kita, kopi hitam Mantap oke sekitar mancing guys Semoga strike Mantap Sama kopi hitam ya Ini mau rasa empat Kasihnya Habis banjir